Oke, okay, kita udah masuk di gamenya nih Waduh Ini ini peraturannya kayak mana nih? Eh, kita bertiga aja kah? Lah Oke okay lah, gak apa apalah kita bertiga ya kan? Gak akan kendor, boy Mana mereka nih? Aduh Si Snoopy kenok tuh, bisa ditolong gak tuh? Sini sini sini sini, merapat merapat merapat sini. Bentar bentar. Oh wow, ini ada ada yang maju nih. Eh, kok hilang? Ah kau ya jangan sok keras boy. Aduh, ini member member nih aduh. Dia jakin malah ngajak custom nih anak-anak aduh nggak apa, apa lah kita main-main Heaven aja ya kan oke okay. eh tinggal satu tuh udah ka kasih tahu dah kasih tahu dah alah dah dah dah kelar dah dah kelar kelar sirudi deh saya kan Kayaknya iya kayaknya Karena katanya jaringan lagi ini Lagi down katanya Udahlah kita gasken aja lah pokoknya Aduh Eh buset Mana? Oh di sana mereka Yuk yuk yuk yuk Di ini dia di sektor kiri Kiri kiri Bentar bentar OTW oh, mamang <tuh> Copot mana lagi nih? Oh, ini nih, nih, nih, ah nih, langsung nih, ada pikir langsung nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, mana nih perlawanan yang sesungguhnya ini, aduh yuk, yo, yuk, yo, gas, gas bertiga nggak kendor lah, ayo gas, gas <laughs> baru online tadi aku nih cuy diajakin main custom sama anak-anak nih, aduh ya sambil ngisi waktu luang nggak apa-apa lah ya Mana mereka nih? Oh, di sektor situ, bentar-bentar. Oh, ini, ini depan nih, depan nih. Nani, Ya. Stupid, stupid, stupid, stupid. wih, rame juga ternyata. Ya. Ah. Aduh, adu, adu. aduh, aduh, aduh ditembak dari belakang bro, aduh. Gini nih, gini nih yang aku suka ya kan. Ada perlawanan nih. Berasa kayak turnamen aja nih, waduh. Alistar nih, cuy. Alistar. Aduh, Kang Emot, Kang Emot dikit-dikit, Emot dikit-dikit, Emot apa sih? Oh depan nih, ini dua orang nih, di kiri, di kiri. <tuk> eh, gak kena knock dong? Belakang masih ya. ada orang. Eh, ah, kau. Aduh, belakang ada n langsung Gak ada pikir. Eh. Ah, slow bang, slow bang. Kita n langsung ya kan? Eh, ah. ah, kau, tinggal satu lagi. Bentar, sabar. Sabar, santui kita make it make it dulu ya kan. Bentar. Oke. Satu lagi nih. Mantap si anjir, sumpah mantap. Kejauhan anjir. Aduh, aduh. Bentar, bentar, bentar. Kita jaga jarak bentar, bentar. <tuh> Karena nafsu itu membunuhmu, gitu kan? Jadi, kita ya, santuy aja lah. Ya, main tuh, jangan tegang-tegang kali. Y A kan, kill. kuartikil. Yeah! <Garuh> <Garuh> Aduh, boleh juga lah. Bro. Alah Allah, ini kenapa sih malah ditutupin? Gak tuh. Tolonglah, itu kalau kasih glue wall itu yang bagus gitu. Jangan menghalang-halangi kayak gitu, ya kan? Wow, di sana kau bang, bentar. Oh, ini depan nih, mereka ngurung diri nih oh, di bawah. Ada nih, sikat aduh, gak kenok Bentar, bentar, bentar, jaga jarak, jaga jarak. Bentar, bentar Bentar Nice ini nih nih ada ini satu nih oh, Mau bokong bokong apa lah kau dek Bentar Dua lagi ya Tuh tuh tuh Kasih tahu Dah dah dah dah dah Kamu sudah pro lah, ngeprank nih. teman kita, aduh, ngeprank dia nih. BTW, mau kasih berapa poin nih? Musuh kita nih, ngomong, <tuk> ih, hey, rame, bang, bang, bang. Bentar, bang, kayak <tuk> hey, gini. Gak ada yang nolongin ke sini. Apa banyak nih yang di sini, nih? Aduh, nope nope Aduh, mis satu peluru dong. ya mau kemana sih Teboy? Oke, okay. it it mau Oh nggak ada. Lah di mana yang cewek tadi? Mana gua tahu. Lah lagi ngurung diri dia. Wah diripet cuy yang satu. Bentar-bentar. Tuh di sana masih ada satu lagi, sini dua nih. Allah. Aduh, nyesel gua ngehit. Kasih tahu. Nice. Aduh, gak bisa ya. Hmm, di diemotin gak tuh? Kang Emot, Kang Emot, lebih keras. oh ke kanan tuh, ke kanan tuh ada tuh, bentar-bentar tuh depanmu ada dua orang, dua orang, bentar-bentar, yuk, yo, yuk, yo, yuk, yuk, yuk, sabar, sabar, sabar, anak satu, aduh, aimnya ke yang kenok, gak tuh. Aduh tolong bang bang bang ini rame bang. bentar bentar. Aduh duh duh duh Waduh, digrebek aing nah. Ah nggak apa-apa nggak apa, apa santai santai santai masih masih ada beberapa ronde cuy jadi masih ada harapan buat menang gitu kan semangat semangat yuk gas jangan kasih kendor pokoknya gas majuin oh tahu dia digluolin situ Tabnya ada yang di atas nih Lah Lah Mau lompat jendela aja susah amat dah Kurobo ini rumah nih Waduh teman kita kenok tuh Ini nih ada nih Eh nggak kenok dong Waduh. Wih rame woi. Waduh. Wo wo wo Woi <laughs> jangan galak-galak kali abang abang. Mulai marah nih anak-anak nih, waduh. Galak sekarang mainnya. Wah. Wow alah, nih lompat jendela aja susah amat. tuh di kanan tuh dua orang digluolin, kita cari tempat lain. iya nggak ada yang kenok enggak oh, ada yang genok aduh belakangku dua orang gak tuh oh ini, ini depannya ada nih dua orang aduh ini depanku ada dua orang nih eh eh enggak keluar keluar dong Santuy, santuy, santuy, santuy, Lah, lah. santuy, santuy, santuy, santuy, belakang udah ada orang santuy, tuh? First. <tuh> Wah. Wah. Wah. Oh, nih depan nih ada nih. Boom. Ya. Waktu belakang tuh ada tuh. Kenok satu, kena satu. End langsung. Yo gas gas. Gosong. Lah mana? Oh ini ini nih. Eh kabur si adek. Oh. Wow. Ah, terong satu lagi. N langsung. Oke. Okay ah penok dua ah rata udah udah yuk yuk yuk kita ambil sektor kiri aja nih mereka pasti di tengah tuh nah bener kan pertanyaan gua kok bisa ntar kita deketin cuy oh dalam rumah situ ada dua orang Lagi war di situ, Gas Mana mereka nih Ada yang dari deket sini kah Oh di atas rumah dia boy Ntar Oh ini nih Aduh digluolin Mana nih yang ngenokin? Waduh, diemotin emotin tuh. Nani? ini hadir. Eh, waduh, rame kali, rame kali, bang! Bang, sudo yo no, bang! Bang, bang, bang, banyak kali ya. Yeah, oke okay lah ya. Kita udah kill 17 lumayan lah, lumayan. Oke lah mungkin cukup segini aja untuk video kali ini. Jika kalian suka bisa di-like dan share ke teman-teman kalian. Gua Adi si Sutub cabut dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.